Waspadai harga oil sedang berusaha rebound. Secara umum, bias harian pergerakan oil terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya, waspadai jika harga oil terus bergerak ke bawah dan menembus level 68.21, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 67.59. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0812129833.